ya guys ya masih bermain di starlet princess aku di sini mau bagi-bagikan pola terbaru ya guys ya semoga aja mendapatkan profit yang mantap mantap kali ini oke kita bawa modal seratus ribu ya guys ya langsung kita jelaskan aja di bulu quick ya guys ya di bet di bet 800 ya guys kita putar dulu sorry ya guys ya aku tunggu soalnya Oke. Okay, pecah oke okay, mantap di-joinnya lagi, mah. Satu lagi scatter yuk. Ayo dong, scatter-nya undukan ya. mau, Cek. Oke, okay. okay, di sini putaran 10 kick udah habis ya, yes, Ya, kita naikin aja bitnya ke 2400 nih, Cek. Di putaran 10 turbo nih. Semoga aja di putaran 10 turbo ini kita mendapatkan scatter atau perkalian yang mantap nih dari dari si Mirna yes, ya, atau si Chase ini. putar-putar terputar pemanasan Cek. Ma. Kita bertarung lagi nih bersama in CS ya. Haha. Ya. <tik> Oke, okay, tiga skater masih tidak mau. Oh, Oke, okay, itu perkalinya kadang konek aja ya. ya. Oke, okay, di sini spin kita sudah habis ya, guys ya. Kita udah putar-putar main ya kan lo pemanasan langsung kita gaskan enggak pikir lama ya, kan. Gaskan nih bet tarimu laparax nih aku gampikan di 30 quick nih ya semoga aja kita mendapatkan skater atau pertalian di luar ya guys ya oh iya yeah, guys nah langsung dapet guys langsung dikasih guys ya baru kan bilang langsung dikasih kali birunya nah 20 langsung cuy ya oke okay, batu lof nya pecah nih mantap nih okay. tambah lagi dong dan lah. langsung sensasional yang pertama nih putaran yang pertama ya cuy ya Masih putaran yang pertama nih cuy Oke ya. Sensasional pertama lah, tar pertamaannya malah dikasih profit kita cek. Profit 350 pas nih ya. Dan intinya kita enggak dapat spread ya, harus ya. ngumpay aja nih. Buy di 2.400 atau uh, atau sampai 240.000 nih ya. Semoga aja dikasih perkalian mantap. Oke kali 5 udah mantap nih di awalan Nah untuk kalian nih yang baru datang nih ya Yang baru datang yang baru nonton nih Jangan lupa like, komen, dan share ya C. Dan yang bagi yang belum subscribe Nah dibantu-bantu subscribe ya Dan aktifkan lonceng notifikasinya sih Mau Biar kalian mendapatkan pola-pola terbaru dari kita Atau update terbaru dari channel kita nih ya, ya. Kedua okay, 2 kali 4 itu 2 skater nih yes, ya Satu lagi tambah lagi Nah mantap tambah lagi tuh Nah cantap ditambah juga skaternya cuy ya Ditambah lagi putaran kita Rp. 11.000 dikali Rp. 19.000 Langsung ya Dapet sensasional kita yes Sensasional di buy pertama nih cuy Oke okay, sini kita sudah balik modal ya cuy ya Sudah balik modal tambahin modal dan kita ditambah lagi spin nih. tambah 5 spin lagi nih cuy oke kita sebelah spin nih oke bintangnya pecah ini cuy ya kan pecah tapi tapi tidak ada perkaliannya cuy ya tidak ada perkaliannya oke disini oke pecah banyak tuh ya kan kita gitu ditolaknya mantap ditambah lagi biru kuningnya mantap nih oke dikali oke udah 50 ribu nih cuy ya kan ini memang mantap lah ya kan Kali-kali aja lah Sensasional yang kedua cuy ya, kan? Langsung GP ya, cuy. Kita coi kan ya, langsung GP nih cuy Aku sambil merokok dulu ya ya Sambil merokok kopi nih ya. Soalnya kita udah sensasional nih Udah GP kita Kita udah profit nih Udah profit gede gini cuy modal 100 nih cuy modal 100 langsung up ke 600 nih cuy ya Oke okay, sisa 5 spin Oke okay, pecahannya udah, udah mantap Oke okay. oh, Kalau mau dikasih nih cuy. Kali 50 lah please Atau kali 100 gitu, kali warna, gitu, warna. Nah oke okay. Ditambah lagi kali 2 Cuma ribu. Eh 600 ribu 600 terak, sih. Sorry maaf nih Salah ya, ngomong kita Oke okay, birunya pecah Mantap Bulannya yuk. Bulan satu lagi Aduh Perkaliannya dong Aduh buffing coy ilang eh, sorry coy nge-like nih nge -like pula coy dan buffering buffering kan aduh koneksi kita ninggang kuat pula ah langsung dapat bulannya abulannya ya ayo dong jangan buffering gini dong lagi di dpt nya malah buffering coy jaringan kita nih sorry aja sorry kalau buffering nih coy Oke okay, lama banget coy lama banget nih buffering-nya lama banget buffering-nya kita sambil ngopi dulu ya guys ya. Sambil ngopi dulu ya guys, sambil menunggu buffering ini coy ya kan. Temu buffering coy kan gak enak pula ya. Kan? Sorry lah guys ya. Sorry nih nge no, like, nih guys ya. Oke, okay, masih belum ya, masih belum mau di sini buffering ya. Belum pulih ini guys. Jadi kan kita kentang nih coy ya. Oke, hore ya guys ya. Kentang nih, coy, tapi kita udah profit nih coy ada profit ya tidaknya tipis walaupun tipis kita bisa wedding nih sama bener, eh, kan? bener nih ingin sama bener ini oke okay, ya yes. aku ngejar nih yes. ya sambil menunggu gangguan kita pulih ya kan untuk kalian pengen main langsung gas aja ada yes. langsung gas depot di lapak ini langsung login nah tapi kita dia yes. gunakanlah uang lebih atau uang kenakalan kalian guys. Jangan menggunakan uang pokok atau uang baras ya guys ya. Nah, di sini kita sudah bagus jaringan kita coy akhirnya ya. Yes. Semoga aja jaringan kita tidak entang lagi coy. <laughs> Oke, okay, di sini langsung kita gas kena di 800 putaran 50 otomatis ya yes, ya. Otomatis niche per satu coy semoga aja di sini ya, kita mendapatkan perkalian dan nah, ditambah lagi covid kita ya modal seratus ribu udah bisa kita makan enak udah bisa gitu, ya, terasa keman ini coy kan ya. ya, sambil makan tidur pun kita udah udah udah enak nih coy ya. kan tinggalin gitu aja ya kan soalnya nah, kita ada profit nih coy makan lagi ya kan ya. makan lagi makan enak untuk hari ini coy dan ya, modal seratus, saya yang lebih percaya makan makanan enak, dan teman menemani anak aja, ya. Oke, kita lanjutkan aja putarannya. Cuy. Kita lanjutkan aja di game, bisa tiga puluh sembilan. Oke, kali birunya konek nih, kali delapan yang juga konek, ya aja, ya. Kali delapan belas, masih nih, coy. Dan kita mendapatkan lima ribu, cuy, diperlakukan ya. seratus, Cuy okay, nama nambah juga ya Karena udah hampir 800 nih Cuy Kurang uh, 4000 lagi nih Cuy 800 nih Cuy eh <laughs> okay. Masih belum ya Len? Semoga aja kita dikasih skater Di 800 Cuy Oke okay, jangan pecah itu Oke okay. Nah jangan pecah kalian mau adu mekanik nih ceh ya mau adu mekanik nih Starlight Princess nih ceh ya atau Mirna ini ya, kan cik. kalian mau santai aja ceh santai aja di berreceh pun juga gak apa-apa yang penting kalian profit ceh bisa WD intinya main sabar aja cok ya gak sabar jangan menaksuan ya gak apa-apa ceh kalau dibilang berreceh mah lemah ya gak nah, apa-apa ceh yang penting kita bisa WD cok ya kan bisa WD bisa profit cok Jangan dengar satu orang lah ya eh, kan ha, ha. Kalau kalian ada pola juga eh kan hmm, Gunakan pola kalian Nah kalau tidak ada pola kalian boleh juga eh, Kita ikuti pola kita ini guys Tapi aku nggak maksa ya cok ya Untuk ngikutin pola kita ini nggak maksa itu tergantung kalian aja Oke okay, lofnya pecah nih lofnya pecah nih Oke okay. Aji kisah 14 menit 14 dan kita belum mendapatkan skater nih cok ya Belum mendapatkan skater nih cik. Semoga aja dikasih skater ya ya Nah untuk jalan ya cik, ya Aku ingatkan sekali lagi ya, cik, ya. Gunakanlah uang kenakalan jalan cok Atau uang lebih jalan Jangan menggunakan uang pokok jalan cok Ini cuman hiburan untuk mengisi waktu luang anda aja cok Dan terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir ya cik, ya Semoga kalian sehat-sehat terus Support channel kita terus Dan semoga aja Kalian juga profit ya guys ya Mohon maaf kalau ada salah-salah Kata juga ya guys ya Nah disini putaran kita Sudah habis ya, guys ya Sudah habis putarannya Sampai jumpa di lain Waktu ya guys ya Terima kasih Dan bye bye